channel Sandy Studios sekarang juga asmara di landa Amin curiga seria ibu tropika akan tiba siapa wanita yang kau bersama? Bertiktok-tiktok berdua Alas so sweetnya Lupanya Kamu berdua saudara Sepupu Kau oh belah kakak emaknya Kenapa Awal tak Dari mulai Bermarah Emosi pun tak sengaja Sayung surilah Buah hati dinda Cemburu tandanya Kasih dan sayangku Masih setia Buah hati dinda yang paling ku damba hilangkanlah duka marilah saya kita berdansa jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe channel Saldi Studios. cemburu tandanya Wah hati Dinda cemburu tandanya kasih dan sayangku masih setia war hati Dinda Palingku damba, hilangkanlah duka. Marilah saya kita berdansa. Pesanku jangan buat hal selalu. Cukuplah di hatimu hanya aku terima. Seadanya diriku kabuku Berbunga-bunga karenamu Sayang I love you Sayang I love you Sayang I love you